Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 45 Matematika volume 2 kelas 4 Baik, untuk uh, di halaman 45 ini Pertama kali kita akan mengerjakan Soal orange di nomor 1 Ayo menghitung banyak air Panjang dan berat berikut Nah, untuk menghitung ini Adik-adik bisa lihat di halaman 36, caranya di halaman 36 dan 38. Baik kita akan menghitung soal nomor 1 dulu, di sini ada 3,92. Nah cara menjawabnya adalah 3 dari 1 liter, ya ini 1 liter ya, adalah 3 kemudian yang 9 9 kita masukkan 9 dari 0,1 liter adalah 0,9 berikutnya 2 2 dari 0,01 liter adalah 0,02. Ini soal nomor satu. Kemudian untuk soal nomor 2, kita akan kearahkan ke sebelah kanan aja ya. Soal nomor 2. Di sini ada di, di sini jangan lupa kita tulis liter ya, liter, liter, oke. Berikutnya, kita akan mengerjakan yang 5,17 meter. Oke, pertama 5,5 dari 1 meter adalah 5,5 5 meter ya. Kemudian yang kedua adalah satu dari 0,1 meter adalah 0,1 meter. Kemudian yang kedua, mau yang ketiga ya di sini tujuh dari 0,01 meter adalah 0,07 meter. Nah, ini untuk soal nomor 2. Kemudian yang ketiga kita akan kerjakan di sini 3. Yang ketiga kita hitung ada 0,05 liter. Nah, yang pertama kita kerjakan saja langsung 0 dari 1 liter adalah 0 Kemudian berikutnya Ada yang kedua adalah 0 ya di sini Nah di sini 0 lagi ya nol dari 0 dari 0,1 liter adalah 0 lagi. 0 liter ya. Kemudian yang angka ketiganya adalah 5. Dari 0,01 liter. Ini liter-liternya adalah berapa? Yaitu 0,05 liter. Oke, berikutnya soal yang keempat di sini ada 8,004 kg. Baik, soal yang keempat, kita tulis soal nomor 4. Di sini ada 8,004, berarti kita tulis 8 dari 1 kg adalah 8 kg kilogram metris ya. Kemudian berikutnya 0 dari 0,1 kg adalah 0 kg. Berikutnya yang angka yang ketiga ada angka 0 lagi 0 dari 0, ,1. 01 kg adalah berapa yaitu 0. Berikutnya yang keempat yaitu 4 dari 0,001 kg ya di sini kg adalah 0,004. Nah, seperti itu cara menjawab soal nomor 1. Berikutnya kita akan jawab soal nomor 2. Berapa banyak air berikut? Nah, yang pertama banyak airnya adalah 2,3 liter. 2,3. 3 liter Berikutnya, yang kedua adalah 3,1 liter Berikutnya, kita akan jawab soal nomor 3 Tuliskan jumlah dari 6 kelompok satuan 4 kelompok 0,1-an 9 kelompok 0,01-an dan 3 kelompok 0,01-an. Baik, kita fokus pada angka-angka yang ini ya. 6, kemudian 4, kemudian 9 dan 3. Nah, 6 ini menjadi satuan. Nah, ini menjadi 0,1-an. Berarti cara kita tulisnya adalah 6, 4 kemudian 9 dan 3. Jadi itulah cara menghitungnya 6,493. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal nomor 4. Kalikan bilangan-bilangan berikut dengan 10 dan tentukan juga 1/10 darinya. Baik. Kita akan menghitung soal dari ini. Pertama soal nomor satu kita akan hitung uh, perkalian 10 nah, Di contoh soal kita di kalau kalian pernah, pernah pelajari diberikan kotak seperti ini untuk perkalian 10 ya. Oke, di sini nanti satuan. Oke, kita tulis cara seperti ini saja. Ini kita kalikan 10 ya. dikali 10. Baik, di sini adalah 0,46. Oke, di sini dikasih tanda seperti ini ya. Nah, di sini tanda koma. Kemudian kalau dikali 10 maka akan menjadi 4,6. Jadi geser ke kiri satu kali. Nah, 0 ini kan kita geser nih maka 0-nya akan dibuang. Oke. Berikutnya ini akan dibagi 10. Oke, kalau dia dibagi 10 itu arahnya perpindahannya ke kanan. Oke Kita tulis awalnya adalah 0. 4. 6. Nah ini kan nanti akan berpindah ke kanan. Jadinya nanti. Oke Kita buatkan dulu kolom-kolom. Di sini kalian buatkan. 3 kolom ke bawah ya. 1 2 oh, minimal 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Okay. Kemudian ini kalau kita ke bawah karena kita ini diminta untuk 1 10 bagi kita bagi 1/10. Jadi di sini kan 0,46. Nah, kalau 1/10 maka ditambah lagi nolnya menjadi 0 ya. koma 046. Seperti itu. Nah berikutnya soal nomor dua nih kita buat empat ya. Oke, kita cari panjang aja biar lebih lebar. Oke baik. Nah kita tulis ini nanti kan dikali 10. Nah, kali 10 ya. Nah, oleh sebab itu caranya adalah pertama 2 koma di sini kita tulis koma ya. sini letak komanya kemudian 79 Nah, kalau seperti ini ya kalau seperti ini, kalian akan pindahkan komanya ke belakang, ya. Pindahkan komanya ke belakang. Atau cara mudahnya seperti ini saja, deh. Cara mudahnya, ya adik-adik, ya. Kita akan tulis dulu dari seper uh, seratusnya, ya. Dari paling belakang dulu, 9, kemudian 7, dan 2. Nah, di sini komanya, ya. Nah, kalau di sini dikali 10, berarti nanti komanya kan geser. Kita akan geser angkanya ke kiri. Jadi 2, komanya tetap di belakang ya. 2, 7, 9. Nah, itu caranya ya. Oke, tinggal digeser saja ke kiri. Itu kalau dikali 10. Kemudian kalau kita bagi. Nah, kalau kita bagi, itu kita geser ke kiri ya caranya. Oke, kalau kita bagi. satu. Set. ini gambarnya agak kurang bagus ya kita hapus saja gambarnya biar lebih bagus kita buatkan yang lebih bagus nih nah kita buat seperti ini nah, ini kan dibagi per 10 atau 1 per 10. nah kita buatkan dulu bagi dua, yang ini kita bagi 4 Nah, kemudian kita masukkan nih. Nah, kalau kita bagi, kita tuliskan angka yang ini dari kiri dulu ya. Misalkan 2. Oke, mohon maaf. Dari belakang aja deh dulu ya. Sama seperti tadi prosedurnya. Prosedurnya kita tulis dari belakang ya. 9. Kemudian. Oke, Oke, oke. sebentar, sebentar. Oke kalau gitu kalau dibagi kita terus dari kiri aja ya 2,79. Nah, kalau dibagi 10 maka kita tambahkan apa di belakangnya kita geser lagi komanya ke kiri. Nah, kita geser angka-angkanya, komanya tetap di sini ya. Kita geser angkanya di sini 279. Oke. Nah, kalau di sini ada 4 angka ya Adik-adik, kalau ada 4 angka kita Buatkan ya, kita buatkan 5 kotaknya. Oke, berarti ini agak besar nih. Hari-hari kita buat ya agak besar, agak panjang ya. Oke, kita panjangnya seperti ini. Karena kita akan membuat 51, 2, 3, 45. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kita masukkan kalau kita kali 10 ya. Kalau kita kali 10, maka kita terus dari belakang ya. 3. 8 di sini 8 di sini 1 komanya kita letakkan di sini. Nah, kalau kita kali 10 berarti kita geser nih angka-angkanya terhadap komanya di sini ya. Oke. Berarti kita geser angka 1 ke sini 1 8 kita geser 8, kita geser 3. Nah, jadinya 188,3. Oke, sudah mulai ada gambarannya adik-adik ya. Oke, kalau sudah mulai ada gambaran sudah pinter nih. Baik berikutnya kita akan tulis lagi. Kita akan buat 5 seperti di atas. Kita sejajarkan saja ya. Nah ini kan 1 10 nih. Nah 1 per 10 kita buatkan angka seperti ini. Kemudian kita tulis. Nah kalau 1 10 kita tulis angkanya dari kiri dulu ya. Untuk yang di atas 1, 8. Nah disini komanya. Kemudian 8. 3. Nah kalau 1 10 berarti itu gesernya kemana adik-adik Ke kanan Nah disini kita taruh koma ya Nah maka ini geser ke kanan kan Ini jadinya 1 ke kanan Ini 8 ini ke kanan lagi 8 yang ini ke, ke kanan lagi 8 ini ke, ke kanan 3 Nah jadi 1,883 Seperti itu Baik, soal berikutnya soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita diminta untuk e, menjawab soal nomor 1 2 3 4 5 6. Oke, soal nomor 1 kita akan jawab terlebih dahulu. Baik, 2,56 ditambah 2,42. Kita tambahkan dengan pertambahan bersusun. 2,56 ditambah dengan 2,42. Oke. Okay. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 4, 9. Komanya turun. 2 tambah 2, 4. Jadinya 4,98. Kemudian soal nomor 2 5,76 ditambah 4,28. Kita tambahkan. 6 tambah 8, 14. Kita simpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2, 10. 0-nya kita tulis. 1 kita simpan. Komanya turun. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. Menjadi 10,04. Kemudian soal nomor 3. 10,8 ditambah 3. Nah, untuk komanya kita sejajarkan ya. 4,5. Oke. Okay nah 10,8 itu sama artinya 10,80 ditambah ya ini ya 0 tambah 5 5 8 tambah 4 12 kita simpan 1 1 tambah 0 1 1 tambah 3 4 1 kita turunkan menjadi 14,25 untuk yang keempat sekarang 0,87 dikurangi 0,17 0,87 Dikurangi 0,17 Kita kurangi 7 kurangi 7 0 8 kurangi 1 7 Jadinya ini turun 0,070 Soal nomor 5 Ada 5,34 Dikurangi 2,9 Kita kurangi ya 4-nya turun, kemudian 3 dikurangi 9 tidak bisa, kita ambilkan dari 5. Jadi 5 ini kita ambil 1, sisanya 4, kemudian 1 kita pindahkan ke sini. Kemudian kita gabungkan dengan 3 menjadi 13. 13 kurangi 9 adalah 4. Kemudian di sini tadi kita sudah ambil 1, jadi sisanya adalah 4. 4 kurangi 2 adalah 2. Kemudian soal nomor 6. ya di sini ada 3, 4. Dikurangi 1,84 3,4 ini sama dengan artinya 3,40. Oke ini kita kurangi. 0 kurangi 4 kan tidak bisa nih. Kita ambilkan dari 14 sisanya 3. Oke sini kita ambil 1 tadi jadi 10 ya. Oke 10 kurangi 4 adalah 6. 3 kurangi 8 tidak bisa. Kita ambilkan dari 3 3 tinggal sisa 2 ini menjadi 13, 13 kurangi 8, 4, ke 4 sih, 5 ya, 13 kurangi 8 adalah 5, oke disini 5, oke, kemudian 2 kurangi 1, 1, jadinya 1,56.